Hai teman-teman, ketemu lagi di channelnya Karohimin kali ini Karohimin akan ekspor di hutan yang sangat keren antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat wow, keren banget kali ini Karohimin ditemani sama teman-teman yang luar biasa santiasa menemani Karohimin berpetualang ada gantis, ada Kalobi dan pastinya kameramen, ada katopik, wah wow, seru banget lengkap pasti hari ini oke, lanjut ya teman-teman di samping saya ada pertawahan kita akan coba explore jalur sini ya. Coba kita dapat Coba Oke teman-teman Jadi ini ada kebun Kebun jagung Selamat persawahan Kita masih muter Dikarenakan ini udah sore ya Kita berangkat ke sini hampir jam 4 dan Sekarang ini udah jam 4 lebih dan Kita belum dapet hewan satupun Nah, Jadi kita ada di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Oke lanjut Oke teman-teman lihat Di bawah ada kepiting Oke keren banget Nah lihat cantik kita belum dapat hewan satupun, tapi kita dapat kepiting lihat, nah warnanya kuning, uh, dia memiliki capit yang cukup besar, yaudah ini bukan tujuan kita, kita mencari hewan yang lain yang buas. Kebun kacang yang cukup keren banget. Kita belum dapat hewan, tapi kita dapat makanan. Lihat, kita minta dulu ya. Oke, ini dia kacang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lapar belum makan dan ini sebentar lagi mau adan maghrib. Oke? Hmm. Hmm. ya Oke ini dia kaki 1000 Nah ketika dipegang dia akan mengeluarkan ee -e. Lihat ini ee nya Keren banget Sebenarnya dia nggak memiliki kaki 1000 Oke di saat dia dipegang Dia merasa terancam Lalu mengeluarkan ee -e. Nah ee nya seperti ini lihat Ketika merasa merancam Mereka juga melingkarkan tubuhnya Seperti obat nyamuk Lihat Mereka juga tidak memiliki kaki 1000 sebenarnya Hanya beberapa ratus Oke, okay, tapi masyarakat bilangnya kaki seribu Oh, wow, keren banget. Kita ke tempat sini lagi ya. Lanjut. Itu boom ekstrem. Di sini pasti tertidur cepat dan saya juga menemukan singkong. Nah, di bawah saya juga menemukan singkong, lihat. Oke. Okay. Kita ambil. oke okay, ini dia singkongnya. Lihat. Kita pakai gigi Rasanya manis, agak pahit-pahit dikit hmm. Ini sarangnya. Biasanya Ini suka dibikin Brownie, suka dibikin makanan Emang keren indah? banget lihat di sini juga banyak telurnya lihat nah kecil-kecil oke guys nah, kita jamur. lagi cari nah, ular kita lagi di hutan tuh di hutan guys jamur lihat keren banget di sini banyak sekali jamur Oke. Ini jamurnya banyak banget. Lihat, ini jamurnya kecil-kecil. Ini jamur enoki. Ini kalau dimasak enak banget ya. Aduh. Mereka biasanya tumbuh di dalam tanah. Sini lihat, deketin, deketin, deketin, deketin. Nah, lihat, wow, uh, banyak banget. Kita panen. hati ya. Oke lihat, nah, kataku juga lihat dapat banyak. Diketin tuh lihat masih banyak lagi panen. Kita langsung serbu, ini kesempatan. Uh, ini enak banget kalau dimasak. Teman-teman, kita belum dapat hewan sama sekali. Kita sambil menelusuri dari sini sambil seru-seruan, kita cari makanan juga. Masalahnya kita itu telat. Seharusnya ketika mencari ular itu di siang hari biasanya juga banyak. Tapi kalau udah sore ini susah banget. Biasanya harus malam. Nah, karena ini jauh ya, ini berbahaya kalau malam. Kita udah cari lagi ke situ. Oke, lanjut. Guys, kita pindah tempat. Okay. Okay. Okay.